Dilansir kompasdip.com, beginilah kondisi di kota Marivol, Kis dan Karkis akibat pasukan Rusia yang melancarkan serangan luas ke Ukraina pada hari Kamis tanggal 24-2022. Sejumlah alat radar, kendaraan, dan peralatan lainnya terlihat terbakar di fasilitas militer Ukraina di luar kota timur Melchor Berbagai peralatan militer juga rusak di kota Kharkiv dan sejumlah mobil rusak di Kiev. pemimpin Ukraina mengatakan sedikitnya 40 orang yang telah tewas sejauh ini. Mimpin Ukraina, Fedor Yudhira, telah mengumumkan daurot militer dan Rusia juga telah menargetkan infrastruktur militer Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina kian malas. Pasukan Rusia yang melancarkan serangan yang lebih luas ke Ukraina pada hari Kamis waktu sepupat. Pada Kamis hari ledakan besar terdengar di beberapa wilayah di Ukraina yang terdiri dari Black Kyiv, Dintro, Khakiv, dan Odessa. Serangan ini terjadi ketika para pemimpin negara di dunia mengecam tindakan Persia yang dapat menyebabkan korban besar dan menggulingkan pemerintahan Ukraina yang telah terpilih secara demokratis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan darurat militer serta menghimbau warga Ukraina untuk tinggal di rumah dan tidak panik. Kementerian dalam negeri Ukraina memberi sebuah video yang menunjukkan sejumlah helikopter militer terbang di wilayah Kiev. Helikopter tersebut berterbangan di atas kawasan pemukiman warga itu dilaporkan milik Rusia Situasi ini terjadi setelah Rusia memerintahkan serangan militer ke Ukraina Kubaran api terlihat di kantor intelijen Mkiv di Ukraina Kebakaran terjadi pada saat Rusia melancarkan serangan ke Ukraina dan menghantam kota-kota serta pahlawan militer Ukraina Dalam situasi yang panas ini Warga sipil memadati kereta dan ruas jalan untuk melarikan diri